on time, aja. Saya Oke pokoknya ikutin terus guys keseruan saya sama mereka mereka mereka mereka di dalam lagi pada ngumpul semua. Pokoknya buat kalian jangan lupa like, subscribe, share dan tekan juga tombol loncengnya ya guys ya. Eh Dulu aku minta terkait yang waktu iya ada di biar kata bisa nyambung kayak itu kab kau? Karena nggak Lagian pas hujan kok itu kok. Gak apa-apa lah kalau di enggak Enak. Sambel gunting aja sih. Takut nih eh buat kita suara satu nanti suara satu jadi Oke, Eh. Pak tenang Eh? yang ngerti ya. Oh, saya biasa, oh. Ini karena tadi Bu Inggris di, bilang uh, dibikin satu uh, tadi pupuk kompos karena berhubung komposnya kosnya bermada buat tempat POC, ya, POC popok popo uh, organik popo, cair, popo. cair berhubung belum bermada <tris> terus bunyi tadi jangan nyebut masalah buat sabun sabun ini langsung obrolan langsung nimpal. Oh gitu nanti kalau masa sabun nanti aku tak bicara dengan temen saya yang kayaknya sudah di tingkat Yang Sabun nanti harus salat walaupun ya. Ya, gitu ya. Duh, duh, duh. Mas keluar dulu dong. seneng-seneng Ayo, ayo suweta nek sandale banyak tuh ora apik tapi tapi tapi tapi ning jero ne pecok okay ora oke guys hari ini saya lagi ada di kelurahan koncol eh uh, tadi sama mereka mereka mereka, mereka kita bikin konten Alhamdulillah sudah selesai semuanya eh uh, uh, Alhamdulillah berjalannya lancar semuanya. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton videonya Auni Sundanesa ya guys ya. Dan jangan lupa di-like, di-subscribe juga dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya juga ya guys ya. Hmm. Dan sekarang kita lagi ada di Kelurahan Gondola ya.